Mas Gareng Pietro yeah, yeah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga kami selaku seniman dari Sanggar Seni Madangkara Mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB Serta Satgas Penangan COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku ...dengan tema pertunjukan wayang kulit sebagai media penyampai informasi penanggulangan COVID-19. oplos untuk event pada hari ini. Nah, ya, ya, ya, ya, ya. Benar, Teruk? Iya. Acara ini sangat bermakna dan juga bermanfaat. Selain wayang sebagai sarana edukasi perubahan perilaku masyarakat untuk mentaati 3M juga sebagai solusi pelestarian seni budaya Garwayang, tetap eksis walaupun di masa pandemi yang seperti ini. Betul Mas Gareng Dan maka dari itu, mari kita bersama-sama saling peduli dan saling mengingatkan. Luun sewu, kalau mongso malah bocah nom-nom niku sing sok-sok angel di leke. So sehat lan so kuat, mulo isih seneng berkerumun ora patuh marang 3m mereka tidak sadar bahwa sikap yang masa bodoh itu bisa berakibat fatal bagi orang tua dan orang-orang terdekat karena penularan virus ini sangat cepat dan juga sangat berbahaya maka dari itu Mari, kita mentaati protokol kesehatan agar Indonesia sehat, Indonesia bangkit, masyarakat sejahtera. Mm -mm, mm -mm, betul, betul, betul. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia, terus ayo ngaturake lagu Indonesiaku. Oh, langgam Indonesiaku, mm -mm. Karyani Sinten karyanya yakwi romo haji sukron Blitar, litar menawai Dewi gumrikah Kang Roso tetap Trisno dan berbangga sebagai orang Indonesia yo Monggo dipunaturakan dados